Rem cakram, atau biasa disebut disc brake, merupakan bagian paling penting dari kendaraan. Fungsinya adalah, untuk mengurangi laju kendaraan mobil atau motor. Pada rem cakram, ada beberapa komponen berupa minyak rem, yang bisa menciptakan daya tekan, sehingga sistem rem dapat bekerja dengan baik. Tahukah kalian, rem cakram motor terbuat dari apa? Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar terima kasih rem cakram pada motor dibuat dari bahan khusus tidak hanya besi tetapi berupa campuran dan satu pelapis lain yang membuatnya punya daya tahan baik karena terbuat dari materialnya terbuat dari campuran besi dan sus atau semacam stainless hal ini dipadukan sehingga rem cakram kuat dan tidak mudah berkarat alasan kenapa rem cakram bolong-bolong tujuannya adalah untuk membuang panas yang dihasilkan lebih efisien dan sekaligus mengurangi bobot piringan cakram itu sendiri. Di samping itu, ada beberapa komponen dari rem cakram itu sendiri. Clipper rem, kampas rem, piringan cakram, clipper bracket, piston brake, seal piston dan master silinder, reservoir tank, brake fluid, booster rem, selang hidrolik, serta pedal rem. Tapi, ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan rem cakram. Kelebihan rem cakram, konstruksi lebih ringkas, pendinginan yang baik, kemampuan pengereman 100% durabilitas baik. Kekurangan rem cakram, daya pengereman lebih rendah, lebih cepat aus, potensi kerusakan akibat kotoran yang lebih besar. Itulah sedikit penjelasan mengenai rem cakram pada sepeda motor, semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk sahabat bengkel 27. Terima kasih.